Ada apa dengan Zulhijjah? Untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua 1 hingga 10 Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam Sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadhan Sehingga 10 terawal Zulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadhan Mengikut sebahagian ulama' maksudnya hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan 1 hingga 10 ni sangat banyak iaitu Rasulullah dan para sahabat mengganda dan membanyakan amalan ibadah dan kebaikan uh, dalam 10 hari ini. apakah amal kebaikan yang kita nak buat saya ringkaskan nombor 1 yang pertama ialah membanyakkan bacaan Quran sepanjang tahun kita baca Quran 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran ada orang kalau baca sirah uh, salafus Saleh di kalangan mereka menghatamkan Quran pada 1 hingga 10 Zul ni antara program yang mereka susun, merancang mereka rancang untuk diri mereka yang pertama khatam Quran yang ni Siapa boleh buat? Masya Allah lah. Sangat hebat. No? Nombor satu. Program Khatam Quran. Maksudnya ada 10 hari. Sehari 3 juzuk. Kalau tak boleh. Rasa berat. Sehari 1 muka. Cukup lah. Ha? Siapa yang tak pernah baca Quran. Tak pernah se sepanjang tahun tak baca Quran. Satu Zulhijjah Hijjah. Bacalah satu sehari semuka. Surat Al-Quran. No? Paksa diri. Paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga insya-Allah Allah datangkan ikhlas yang pertama Quran nombor dua. bersedekahlah setiap hari kalau bukan bulan biasa kita sedekah sebulan sekali ataupun seminggu sekali Satu hingga 10 Zulhijjah bersedekahlah setiap hari saya duk scroll dalam Facebook punya apa pun saya tak tahu lah iklan-iklan yang keluar tu iklan ke apa dia panggil saya tak tahu tapi saya tengok kutipan untuk membina masjid dan kutipan untuk membina madrasah ataupun ma'ad sangat banyak tuan-tuan cari setahari satu masjid ataupun satu madrasah bagi 10 ranggit sehari 1 sampai 10 Zulhijjah niat nak dapat aridah Allah nak tiru sunnah Nabi sebab Nabi mengagungkan satu hingga 10 Zulhijjah ini dan kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan sepuluh hari ini majoriti majoriti ulama' tafsir apabila mentafsirkan ayat wal fajri walayalin ashr walayalin ashr dan malam-malam yang sepuluh Allah bersumpah dengan sepuluh malam terawal bulan Dhul Hijjah iaitu satu sampai sepuluh, maksudnya Kata para ulama' tafsir, Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu perkara yang sangat hebat. Di kalangan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi, yang kedua, kita bersedekah. Tadi dah saya dah sebut Quran, sedekah. Yang ketiga, kita berpuasa. 1 hingga 9 Zul Hijjah sebab 10 hari raya Aidil Adha haram berpuasa. 1 hingga 9, kita ber, berpuasa. Quran, sedekah, puasa. Yang keempat, uh, zikir, tuan, tuan zikir yang paling afdal majoriti ulama' pilih ialah Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sebut tuan, -tuan. zikir ini tuan-tuan banyakkan uh, daripada 1 sampai 10 Dhul Hijjah ini sehari 300 kali. Yang ini tak ada hadis. Tapi kalau nak banyak berapa, Sebagian ulama' sebut banyak itu 300 kali. No, 300. Yang ini tak ada hadis lah. Cuma banyakkan. Banyak berapa pun tak apa. Kita letak target senang. No. Uh, uh, apa dia tadi? Uh, sedekah Zikir Quran Puasa sunat daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala saja ku puasa sunat Zulhijjah Esok hari kerana Allah Ta'ala ha? Hari ke-8 Puasa sunat tarwiyah, Hari ke-9 Zulhijjah Puasa sunat Arafah Niat Saja ku puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah 10 jangan puasa Tuan Alim tel tel telah jawab pulak 10 ha? raya haji Raya haji pertama ha? Haram berpuasa Jadi tuan-tuan 1 -tuan, sampai 10 ni Pastikan Amal ibadah kita berganda dan ditambah. InsyaAllah begitulah sunnah Nabi kita dan para salafus salih. 300 tahun yang pertama dahulu. Saya ulang balik. Kita bersedekah tiap-tiap hari. Ada banyak iklan sedekah untuk masjid, pembinaan masjid dan pembinaan sekolah. Pilih satu, cari satu. Uh, sedekah, puasa sunat, satu hingga sembilan Zulhijjah. Baca Quran. Uh, zikir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ulama pilih zikir itu Untuk 1 hingga 10 Zul Hijjah ini Dan Yang terakhirnya Ialah Menghidupkan malam No, nah, Siapa yang susah Untuk menghidupkan malam Cukuplah uh, Apa nama ni um, Witir Jangan tinggal witir Cukup Jangan tinggal witir Tiga rekat Cukup siapa yang memang sepanjang tahun witir tu memang duk buat dah Ustaz ok kalau dah witir tu memang duk buat ni bagi orang yang uh, uh, peringkat kedua lah dia ada yang advance nah, yang advance lagi banyak lagi lah witir tak tinggal tasbih tiap-tiap malam bagaimana tambahlah, tambahlah dua. Dengan tambah dua jangan tambah sepuluh tambah sikit lah ya? dua siapa yang tak pernah bangun sepanjang tahun gantikan dengan witir tiga rekan cukup, cukup nah? nah, tapi jangan tak main isya pula kan InsyaAllah tak semayang duk, duk rajin mayang witir Itu tak jadi ya. ha, Itu sesat lah. Jadi tuan, tuan itu sahaja Cukup yang lain Eratkan silatul rahim Rifun Mak ayah kerap Rifun mak ayah kalau duduk jauh Dengan niat untuk beribadah kepada Allah ke semua amal kebaikan Dan ibadah yang tuan, tuan terlintas Ada ratusan Ada ratusan amal ibadah maka buatlah takat mana yang kita yang kita mampu. Tapi yang saya sebut tak, Sat? Yang saya sebut tadi, Quran, zikir, puasa, uh, sedekah dan uh, semayang malam, witir tadi. Yang tu jangan tinggai. Target yang tu. Buat sikit je. Ya. Siapa yang tak pernah buat sepanjang tahun, sepanjang tahun tak pernah buat, jangan pulun melampau-lampau sekejap dia jadi uh, malal. Dia, dia, dia jadi jemu dan buat takat yang... Yang minimum ya minimum. Bismillahirrahmanirrahim Itu um, uh, apa nama ni, uh, Peringatan ringkas saya untuk kita semua Sempena satu Zulhijjah yang kita masuk pada sekarang ni lah Masuk Maghrib ni ya. Dan mula satu Zulhijjah lah esok insyaAllah Maghrib ni dah mula lah satu Zulhijjah Kita ya, tuan, tuan sekalian uh, Kita sampai pada hadis yang ke-10 Tajuk dia ni berapa minit dah, Dah berapa minit dah kita punya ni kelebihan mengucapkan amin selepas imam membaca surah al-fatihah kalau kita semayang dengan imam wairil maghdubi alaihim wal imam berhenti sekejap kan